Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berasa sekalian Jumpa lagi di channel saya veti Channel Masih bersama saya Soleh Terlebih dahulu saya mau mengucapkan Banyak terima kasih Kepada anda para subscriber Dan para viewer Yang sudah mensubscribe channel saya Dan juga Menonton video-video saya Semoga apa yang anda berikan Untuk saya di channel saya ini Menjadi pahala yang besar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Amin Baik saudara sekalian Yang akan kita bicarakan kali ini adalah Dengan cara apa Setan menggoda Orang yang Rajin beribadah Berawal dari Pertanyaan yang pertama, apakah orang yang rajin beribadah digoda setan atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau jawabannya digoda dengan cara bagaimana setan menggoda orang-orang yang rajin beribadah? Baik sudah sekalian, berangkat dari dua pertanyaan tadi. Yang pertama adalah, apakah orang yang rajin beribadah digoda setan atau tidak? Jawabannya adalah digoda. Tidak ada satupun manusia yang ada di dunia ini yang terlepas dari godaan setan. Mau orang beriman atau tidak beriman apalagi, itu sama digoda oleh setan. Rasulullah juga sama digoda oleh setan. Para kiai apalagi. Kita yang tidak level itu, wah apalagi. Jadi semua digoda oleh setan. Kemudian, Masuk ke pertanyaan berikutnya Dengan cara apa setan menggoda orang yang rajin beribadah Nah untuk orang yang rajin beribadah Mungkin godaannya berbeda dengan kita yang tidak begitu rajin beribadah Atau bagi orang yang suka melakukan dosa Berbeda mungkin godaannya Ada seseorang yang ibadahnya banyak malas-malasan Dosa masih suka dilakukan Setan menggoda dia dengan cara malas dalam beribadah. Misalkan, ketika mau sholat itu malas, kudanya gitu ya. Ketika mau berpuasa itu malas karena takut lapar dan sebagainya, mungkin godaannya seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang sudah tidak ada kendala di situ, yang rajin sholatnya, puasanya tidak henti, kemudian maksiatnya sudah dia jauhi. Apakah lantas setan menghindar? menjauh tidak menggoda orang seperti itu tidak, tidak ada manusia yang tidak digoda oleh setan nah bagi orang yang sudah level seperti itu mungkin lain lagi godaannya dengan penyakit hati misalkan bisa jadi bagi orang-orang yang rajin beribadah dan sudah jarang melakukan maksiat mungkin dengan penyakit hati yang disebut dengan sombong karena sombong adalah yang menyebabkan setan terjerumus menjadi musuh Allah adalah sombong. Hati-hati dengan sombong. Setan itu makhluk yang ketaatannya kepada Allah itu itu yang tidak diragukan lagi taatnya. Beribadahnya dan sebagainya. Dahulu itu sebelum menjadi musuh Allah. Karena satu hal yang menyebabkan dia menjadi terkutuk dan menjadi musuh Allah. Apa itu? Yaitu sombong. Ketika Allah menciptakan Adam, Iblis disuruh untuk sujud kepada Adam, dia menolak. Wa'idh qurna lil malaikatus juduli illa Iblis Kecuali Iblis. Aba wastakbar. Di sini, dia menolak dengan sombongnya. Wakana Minal kafirin, dia tergolong kepada kelompok yang kafir. Nah, di sini yang kita garis bawahi adalah aba takbar. Dia menolak dan sombong menyombongkan diri. Di ayat lain, kenapa setan? Sombong dikatakan sombong. Dia berkata kepada Allah, "Tatkala ditanya oleh Allah, 'Kenapa kamu gak mau bersujud kepada Adam?' Dia menjawab, 'Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia.' tani minar, wahola tabu mintin, engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah.' Nah, jadi aku lebih baik daripada dia." Nah, itu. Dengan kata-kata itu dia bisa tergelincir menjadi laknatullah Dengan sombong itu gitu ya. Bukan dia tidak mau beribadah selama ini kepada Allah Tetapi dengan kesombongannya dia menjadi musuh Allah Nah begitu juga Kita manusia yang sudah rajin dalam beribadah Yang sudah tidak diragukan lagi dalam menjalankan ibadah menjauhi maksiat dan kemungkaran sudah bisa, sudah berhasil, tetapi bisa jadi godaan setan melalui rasa sombong yang ada di diri kita Tatkala kalau ada orang lain misalkan mengajarkan agama lah cetek lah, cuma segitu kemampuannya, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih bagus, merasa diri lebih suci, itu bisa mencelakakan kita sekalian karena iblis juga tergelincirnya dengan hal itu Ada kisah zaman dahulu Diceritakan bahwasanya ada dua orang terkenal Yang satu terkenalnya dalam keimanan Yang sudah populer sekali Sudah terkenal Sudah terkenal semua orang tahu Takwanya dia keimanannya dia Sehingga dia tempatnya juga di gunung Jauh dari keramaian Karena menjauhi maksiat mungkin seperti itu yang satu lagi terkenal dalam premannya terkenal dalam dunia kegelapan, menjadi seorang preman di pasar yang orang sudah tahu semua. Jadi, dua sosok ini adalah sama-sama populer: yang satu terkenal dalam kesolehannya, yang satu terkenal dalam kepremanannya. Seperti itu, nah, suatu ketika orang yang sudah terkenal dalam... Kesolehan dan orang yang terkena dalam kepremanannya itu bertemu di suatu tempat, di suatu jalan. Akan berpapasan gitu nah. akan berpapasan di jalan. Nah karena tahu akan berpapasan, ini dua-duanya menghindar, menghindari bertemu berpapasan. Yang satu orang yang soleh menghindar ke arah sini dan yang satu lagi yang preman menghindar juga ke arah jalan yang lain biar tidak ketemu gitu kan. Dua-duanya pada-pada menghindar. Tapi di situ di kisah tersebut bahwasanya setelah itu ternyata yang mendapat hidayah itu adalah orang yang terkenal di Sementara orang yang terkenal dalam kesolehannya ini justru tidak mendapat hidayah. Apa alasannya? Di situ diceritakan bahwasanya orang yang terkenal dalam kepremanannya dia menghindar itu Atas dasar malu yang ada dirinya Saya mau berpapasan dengan orang yang soleh Dengan orang bersih, dengan orang suci Saya malu, saya kotor Dia menghindar Nah sementara orang yang soleh ini tatkala menghindar itu yang menjadi dasarnya adalah Aku tahu dia adalah orang jelek, orang jahat Aku takut terciprat oleh kejahatannya Takut tertular oleh kejahatan kejahatannya Karena dia merasa suci Sementara yang itu adalah orang yang tidak suci Sehingga dia menghindar Niat menghindar dua-duanya itu berbeda Yang satu merasa diri lemah Merasa diri kotor Sementara yang satu merasa diri suci Nah atas dasar itu di situ diceritakan di kisah itu Yang preman mendapatkan hidayah Justru orang yang terkenal dalam kesolehannya Yang tidak mendapatkan hidayah oleh karena itu saudara sekalian, hati-hati dengan sikap sombong. Meskipun kita rajin beribadah, tidak melakukan maksiat, kemungkaran dijauhi, dalam hati kita menyimpan rasa lebih baik dari orang lain, itu adalah perbuatan yang bisa mencelakakan kita. Setan pun tergelincir dengan itu. Aku lebih baik daripadanya. Jangan menyepelekan orang lain Kita senantiasa harus selalu tawaduk Harus selalu rendah hati Merasa diri kita tidak lebih baik Merasa diri kita lebih jelek dari orang lain Merasa diri kita banyak dosa dan sebagainya Dengan ketawaduan kita Dengan rendah hati kita Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua Itu saja semoga bermanfaat Terima kasih telah menyaksikan Billahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh